I've been dreaming on in my head like I've seen 6 like spesifikasi Cherry Omoda 5 2023 dan harganya. Sahabat Car 2, berikut ini kami sajikan harga dan spesifikasi Cherry Omoda 5 yang resmi meluncur di Indonesia International Motor Show (IMS) 2023, ada dua versi yaitu Omoda 5R dan RZ. Apalagi yang menarik dari SUV Cherry ini, banderol harganya sangat terjangkau, mulai dari 328 juta rupiah. Ini berarti jauh lebih murah daripada HRV Turbo RS yang harganya 529 jutaan. Namun, kata Cherry, harga resmi tersebut hanya berlaku untuk prebooking selama gelaran IIMS 2023. Hari ini kami menghadirkan Omoda 5 dan mengumumkan harga yang hanya berlaku untuk pre-order selama IMS 2023. Omoda 5 terlihat sangat futuristik dengan desain yang keren dan teknologi yang mutakhir. Segmen SUV Omoda 5 adalah bukti bahwa desain yang cantik juga bisa sangat berpengaruh," ujar Sean Su, Direktur PT Cherry Sales Indonesia dalam rilis resminya tanggal 17 Februari tahun 2023 ingin mengetahui lebih jauh mengenai harga dan spesifikasi Cherry Omoda 5 2023 di Indonesia. Berikut pembahasan lengkapnya. 1. Desain eksterior futuristik Spesifikasi eksterior Cherry Omoda 5 2023 modern dan futuristik, tema SUV China ini adalah Cross F Fuse, yang mengisyaratkan keberadaan SUV masa depan. Kesan futuristik Omoda 5 terlihat melalui pola grill depan tanpa bingkai seperti dunia paralel tak terbatas. Selain itu, ada potongan berlian yang mewakili individu di setiap kolom paralel. Omoda 5 juga memiliki lekukan garis yang fleksibel dan felt, berukuran 18 inci juga meninggalkan kesan sporty yang kental juga gunakan ukuran ban 215/55 R18 Di baliknya terdapat corak yang futuristik dan elegan ini karena desain lampu yang datar bersama dengan lekukan belakang yang agresif dan dua outlet trapesium 2 dimensi cherry Omoda 5 lebih besar dari Honda hrv dan Hyundai Creta dari segi dimensi Spesifikasi Cherry Omoda 5 2023 sedikit lebih kecil dari saudaranya Tigo 7 Pro. Mobil terbaru Cherry ini sepertinya menyasar segmen compact SUV seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta. Pasalnya, Cherry Omoda 5 memiliki panjang bodi 4.400 mm, lebar 1.830 mm, dan tinggi 1.585 mm, serta well base 2.630 mm, dengan kata lain dimensi Cherry Omoda 5 sedikit lebih besar dari Honda HR-V, dengan panjang 4.330 mm, lebar 1.790 mm, dan tinggi 1.580 mm. Kemudian juga lebih besar dari Hyundai Creta dengan panjang 4315 mm, lebar 1790 mm, dan tinggi 1630 mm. Jadi Cherry Omoda 5 tentu saja bertarung di segmen SUV ukuran sedang, di mana HR-V dan Creta juga berdomisili. Pesaing di kelas ini sebenarnya cukup banyak, antara lain Mazda CX-3, Suzuki Grand Vitara, dan Wuling Alves. Namun Chery SUV lebih baik karena memiliki fitur yang lebih lengkap dan mesin turbo 1500 cm3. And I've 3. Penggunaan mesin 1500 cm kubik turbo Cherry Omoda 5 spesifikasi mesinnya tergolong sangat istimewa, di atas kertas, ia menggunakan unit 1.500 cm kubik turbocas yang dikawinkan dengan transmisi otomatis CVT-9 percepatan. Alhasil, mesin TGDI 1.5 liter diklaim mampu menghasilkan tenaga 145 bhp dan torsi 230 Nm. Daya tinggi diarahkan ke drive depan, mode berkendara Eco dan Sport juga tersedia, menawarkan opsi performa pengemudi. Dibandingkan kompetitor seperti Hyundai Creta atau Honda HR-V, performa mesin Cherry Omoda 5 lebih baik. Seperti diketahui, Hyundai Creta ditenagai oleh mesin Smart Stream 1.5 liter MPI segaris 4 silinder yang di atas kertas menghasilkan tenaga 113 PS pada 6.300 revolusi per menit dan torsi 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Sedangkan Honda HR-V ditenagai mesin 1.500 cm kubik event yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 119,2 bhp dan torsi 145 Nm pada 4.300 revolusi per menit Pesaing mesin Cherry Omoda 5 2023 sebenarnya adalah Honda HR-V Turbo RS. Hanya saja jika dibandingkan langsung dengan SUV pabrikan Honda, SUV China ini masih kalah tangguh. Apakah kamu tidak percaya? Didukung oleh mesin turbo 1500 cm3, HRV menghasilkan torsi 240 Nm dan tenaga 177 bhp. 4. Interior mewah dan modern Interior Chery Omoda 5 juga tak kalah futuristik, merek China ini melengkapi SUV-nya dengan setir kulit multifungsi berbentuk D. Lingkar kemudi juga memiliki tombol pengaturan multimedia yang memudahkan pengendalian pengemudi, sehingga berbagai pengaturan dapat dilakukan tanpa mengganggu konsentrasi berkendara. Omoda 5 memiliki dua layar berukuran 20,5 inci yang terletak di antara dashboard speedometer digital dan multimedia. Dengan begitu Anda akan merasakan aura yang benar-benar futuristik sekaligus dapat menawarkan berbagai informasi otomotif dengan sangat lengkap. Selain itu, jok didesain dengan gaya sporty dan menggunakan material berkualitas tinggi serta berventilasi. Berkat ini, tampilan interior secara umum terlihat sangat modis dan nyaman. I've been Bahkan untuk menambah kemudahan penggunaan, versi Omoda 5RZ telah mengintegrasikan smart voice assistant, wireless charging dengan phone reminder dan 8 speaker Sony berkualitas tinggi. Juga memiliki kaca spion samping berpemanas sehingga pengemudi memiliki pandangan yang lebih jelas dan nyaman di kaca spion saat berkendara di saat hujan. Sedangkan di dalam cabin, mampu menampung total 5 orang dalam konfigurasi 2 baris 2-3, kabin Cherry Omoda 5 diharapkan lebih besar dari HRV dan Creta. Oh ya, Omoda 5 juga dilengkapi sunroof elektrik yang menambah kesan stylish dan lega pada interior kabinnya. 5. Fitur Lengkap dan Modern Spesifikasi Cherry Omoda 5 selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelengkapan fiturnya, jika SUV ini dilengkapi dengan sistem bantuan pengemudi canggih. Standar ada pada Omoda 5 antara lain, Land Departure, Warning, LDW, Blind Spot Detection, BSD, Emergency Land Keeping, ELK, Rear Cross Traffic Alert, RCTA, Adaptive Cruise Control, ACC, With Low Speed Follow, Front Collision Warning, FCW, With Vehicle Identification, Autonomous Emergency Braking, AEB, Intelligent High Beam Control Headlamp, IHC, Traffic Sign Recognition, TSR, Car Lead Departure Sign. CLDS, Integrated Cruise Assist, IK, dan 360 HD Panoramic Camera. Selain itu, ada pula fitur keselamatan berupa-keselamatan berupa, keselamatan berupa Anti-Lock Braking System, ABS, Electronic Brake Force Distribution, EBD, Brake Assist System, BAS, Plus Brake Priority System, BOS, Electronic Stability Program, ESP, Plus Traction Control, TCS, Heel start assist control, HAC dan hill descent control, HDC, tire pressure monitoring system, TPMS hingga auto central locking door. Istimewa sekali. 6. Harga Cherry Omoda 5 2023. Berdasarkan informasi khusus ini, harga Cherry Omoda 5 2023 sangat terjangkau. Khusus versi R dijual 328 juta rupiah dan varian RZ 398 juta rupiah. PTR Jakarta. Artinya, banderolnya mirip dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Sedangkan pilihan warnanya meliputi Grey Morganite, Black Platinum, Blue Turquoise dan Two Tone White Hawaii Black. Sahabat Car2, demikian review harga dan spesifikasi Cherry Omoda 5 resmi meluncur di IMS 2023. Lihat Car2 Channel untuk mendapatkan informasi lainnya seputar mobil. Salam Car2 Channel